Rumah paku di Guangzhou Cina sangat unik. Pemilik rumah mungil itu menolak ganti rugi dari pengembang real estate yang bertugas membangun jalan raya yang melewati rumahnya. Selama 10 tahun mereka mencoba mengubah pikirannya tanpa hasil. Akhirnya Jembatan penyeberangan dan jalan raya dibangun di sekitar rumah. Rumah tersebut ini terkenal sebagai rumah paku. Cukup banyak orang yang datang ingin melihat rumah paku tersebut. Slow, you can still go